So guys balik lagi bareng gua dan Drimolana di game Ark ya di video kali ini kita bakal di server Cina yang mana ini ada real Obsidian Festival real yang mana itu ada sedikit tambahan operator baru dan skin baru ya skin Skadi gue pengen skin Skadi, skin Skadi coy akhirnya kita bisa ketemu lagi dengan Obsidian Festival ya ya gua ini terngiang-ngiang ini suaranya ya suara dari band band band atau apa sih ya DJ yang di triple D itu ya yang fast ready kalau nggak salah gua judul lagunya itu ya oke langsung saja kita masuk dan by the way gua sudah pilih bandnya eh bandnya pengisi suaranya yaitu uh, uh, triple D lagi dan di sini ada sedikit perbedaan ya Perbedaannya ini adalah ri nah, ininya nah di sini kalian nah ini kalau nggak salah ini waktu itu nggak ada ini ya beda cuy Wah, apa ini bukannya cian, ya bukan tempat kayak ini retro retro tulisannya ya dan di sini eh uh, oke okay. kok oh, kok lain ya pokoknya makin nambah banyak lah pokoknya ya. Nah, ini sama masih ya kapsul-kapsul itu masih sama dan mungkin ada siapa Ceylon di sini ya Ceylon mana sih gua oh, belum render nih Nah ada Ceylon dan ini apa ini Oh triple ya. no nah, itu ya Oke okay, terima kasih dan di sini ada buff ya Nah buff bertambah operator baru bintang 6 ini uh, gat ya, siapa itu namanya? Gua lupa itu cewek ikemen ini ya. Oke. Okay. Dan gua uh, nanti uh, nanti malam kita gacanya ya. Nanti di video lainnya ya. Sekarang kita tidak gaca. Sekarang kita coba, coy. Akhirnya kita bisa mainkan Obsidian Festival lagi, saudara-saudara. Oke. Okay. Sorry ya, ini ngelag ini. Kita bentar-bentar aja dan mungkin kita skip aja. Oh, oh sama ya, masih ya. Oke, okay, kita skip aja karena uh, bahasanya pun gua juga kagak tahu. entah, entah apa jangan-jangan ini ada apa? Ada story tambahan atau apa. Dan by the way ini pertama kalinya gua ikut ini. Jadi kalau kalian uh, main server cinanya juga dan udah pernah kalian tidak akan mendapat originate lagi ya. Ini karena gua pertama kali jadi kita dapat ya. Dan begitu juga nanti di IN juga kalau kalian sudah pernah ngikut ini kalian tidak akan mendapat uh, originate lagi ya. Oke. Okay? Akan tetapi kalau kalian sudah mendapatkan originate kalian bisa mendapatkan tiket retro ini kayaknya ini. Nah, ini mungkin kayaknya sih ini. Gua nggak tahu juga ini. Kalau salah tolong komentar aja di bawah. Dan by the way, kali ini kita sudah berubah tidak seperti sebelumnya karena gua memiliki squad-squad atau anggota yang ganas Sanjay, ganas. Gimana itu ada something. Nah, ada backpipe, ada W, ada sombong amat siapa lagi. Oke, kita pakai squad saja, squad saya. Nah, gini kayaknya, kayaknya kita ulang atur ulang. A few moments later. Nah, gua pakai squad ini, coy. Oke, terima kasih. Langsung saja kita coba ya. Oke okay, story ya, oke okay, storynya masih sama. Ya mungkin ada di akhir-akhir mungkin ada perubahan, mungkin ada tambahan cerita, mungkin gua nggak tahu juga ini. Soalnya itu ada karakter baru loh, pasti ada cerita tambahan ya kan? Itu yang apa? Operator yang ikan itu? Nah, ada perubahan sini, ada Skyfire dan ada Provence. Kalau nggak salah waktu itu dulu itu ada siapa namanya? Gua lupa itu. Aduh, siapa namanya? Glausus sama... Swartz ya? Kalau nggak salah. Ini kan mereka dua nggak ada. ini Oke. Okay. Karena begitu langsung kita... Siapa dulu? Nah, langsung saja udah kita pakai ini. Eh, salah dong. Salah tarik wah Eh, ya, kasihan dong. Kasian. Atau gimana ya? begini aja kali ya. Oke, langsung saja kita cepatkan saja. Kita taruh ini di depan. Dah kita cuma dua aja. Karena operatornya udah tinggi bah. Ayo. Nino. Kamu pasti bisa Nino. Oke okay, ini mungkin kita kembalikan saja. <laughs> Kembalikan saja, minum mungkin kuat. Ini kita tidak perlu memakai w, tidak perlu memakai ini ya. Sesuai lah, ini masih di awal stake ya, masih mudah. Oke, yang di bawah ini, apakah bisa jika terlewat? Waduh, berbahaya ini. Oke, okay, sepertinya aman-aman saja ya. Sayangnya gua ini tidak bisa menyelamatkan Skyfire tadi. Oke, okay, sepertinya masih tetap aman-aman saja. Waduh, ya. Oke okay, ternyata berhasil sekali kuat sekali Bagopahiput ya Victoria Haju mono Tomoni mail. Sakabeh Wah siapa lagi nih Oke okay, kita mungkin sampai OF2 saja ya Sampai OF2 saja Home Run Oke, okay, gue takutnya ini copyright nih, <laughs> copyright enggak. Karena waktu itu ada klaim copyright, ya. CR. Oke, okay, kita uh, skip saja karena gua nggak tahu ini bahasanya. Wah, ini selang-seling kayaknya ini. Ya. Gue lupa lagi kan ceritanya gimana? Oke, okay, masih sama kuatnya ya. Oke, okay, kita skip. Oke, okay, ada Cylon di situ Oke okay, Langsung saja Kita taruh di tengah-tengah Kita taruh di tengah-tengah Oke, okay, di atas sepertinya. Oke, okay, ternyata mereka ke tengah semua ya Oke okay, double stone eh double stone Oh eh juga deh ya baru tahu gua itu ya. Lanjut siapa ini guys? Oke okay. karena menjalar ke sana, jadi sepertinya kita taruh itu taruh taruh mereka dua di sini ya. Nah pakai ini ini saja. Oke okay. mini chain. Kecilah. Kotira Qatar, Kotira Qatar, bukan Kotira Chen, tapi Kotira Qatar. Wanda, keren sekali. Kita cepatkan saja. Oke, okay. masih masih aman. Nah ini nih, wow, wah, gua kira dia nunggangin anjing. Oke, okay. ini berapa sih? Oh, Padahal satu Saya ini ya, bug pipe ini ya Ini harus dapat ini ya, di end ini <laughs> Kalau nggak nyesel cuy Kalau udah ada bug pipe, udah ada seed Wah, mantap nih cuy Tambah, nah, tambah uh, Texas ya oke okay, kalau kalian kagak tahu, gua uh, persembahkan ini saja mungkin ya nah oke okay, ini oh bentar nah ini kekuatannya ya seperti chain cuman agak sedikit lebih kecil Nah kita selesaikan saja ini BOOM Neda Waduh seharusnya gua terakhir-terakhir ini yang bagus nih ya Salah momen ini ya cuy <laughs> Oke okay guys kita sudah menyelesaikan OF2 nya Oke okay. mungkin hanya sampai sini saja dan ini apa ini Oh ini udah ini ya sama seperti biasa Oke okay, mungkin hanya itu saja kali ya Tidak ada ano, tambahan lagi mungkin Dan mungkin kita akan gacha itu nanti malam ya Gacha nanti malam karena di sini gua tidak dapat stars ya, gua dapat bintang 5 itu gua lupa siapa bintang 5-nya. Ya udah dua banner atau dua banner atau tiga banner ya. Gua enggak dapat bintang 6 sama sekali itu. Udah gua lewatin itu. Kagak dapat bintang 6-nya. Jadi, Kemungkinan gua pakai uh, gratisan dulu, dulu ya. Pakai berapa kali berapa kali nanti malam itu baru 3 kali lah, minimal lah. Ya. Eh, maksimal mungkin 3 kali karena gua mau ngincer unique test ya. Oke, okay. di akhir Agustus nanti atau awal September nanti. Oke, okay. yang mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Oke, okay, gua ada Andri Maulana, undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.